Di dalam kesunyian Tuhan menghibur Ku rasakan tangan kasih-Nya Yang membelai Di dalam kegelapan sejukkan oleh karena kuasanya Oh, oh, oh Tuhan Kini ku Atas kasihmu yang besar Oh, oh, oh Tuhan Kumuliakan namamu Engkau Raja Tuhan menghibur Ku rasakan tangan kasihnya yang membelai Di dalam kegelapan Tuhan menyapa Hatiku disejukan oleh karena kuasanya Aku masih yang besar oh, oh Tuhan Muliakan namamu Engkau Raja Dalam hidupku Engkau Raja